Oke okay, halo guys, baik lagi bersama gue Wirman di channel kita yang sekarang lagi-lagi guys Gak ngomongin Gitar, kenapa? Karena sekarang kita lagi melanjutin game The Room guys ya Sekarang sudah masuk ke part 3, jadi langsung aja continue game Buat kalian yang belum tahu, ini adalah game memecahkan puzzle-puzzle dengan Membuka box gitu ya, dengan cara membuka puzzle Eh, membuka box dengan cara menyelesaikan puzzle Puh! Ini kita udah ke box ke berapa ya? Ketiga apa keempat ya? Keempat ini kayaknya deh ya ya keempat sekarang gue pengen lihat dulu ini adalah yang terakhir ya box terakhir tapi ini lanjutannya tuh begini oke okay. ini harus maju tanda panah Terus ada tanda satu dua sebentar ya ini gak bisa gue well, lihat lebih dekat dulu a small slit in the exact center of the table itu pasti nanti harus ada ditaruh di situ tuh ini gue gak bisa di klik dua kali dulu gitu Oke okay kayaknya bisa dilihat tidak? oh ini bisa digeser wah gampang banget cuman buat begitu doang ya the house is much larger now, there are rooms everywhere waduh oh makin serem nah, yang dikasih yang handle tuh yang mana ya nanti ya coba ya ini gak bisa digeser gitu atau a large circular indentation ini harus bisa diengselah di, di kesini indikit gitu ya baru bisa diputar anjing nggatal gue ngeliatnya tadi. Coba di sini. Gak bisa. Hmm. Coba. Gak bisa juga. Oh, eh bagian bawah harusnya sih udah enggak ya bagian bawah tuh kayak. Puzzle sebelumnya, soalnya hmm. oh, gue belum lihat yang ini sih. Bola bersinar yang satu lagi di sini. Gak juga, anjing apa sih? Coba lihat, handle gambar kotak. Eh, gambar bentuknya kotak. Nah, ya ampun, ya ampun. Jangan ngagetin dong. Nahisu, apa pula itu? Apa pula itu? Eh, Gue ngikutin aja nih, soalnya kan tadi diarahin ke situ. Pedang? Apa maksudnya pedang? Eh, sebentar. Wow. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Coba lihat lebih dekat. Gua harus sesuaikan pandangan gua. Aduh, kok nggak bisa. Anjir. Itu udah beda lagi ruangan di sebelah sana anjir. Wow, wow, wow, wow. wow. Sebentar, sebentar. Bisa diganti nggak? Nyaa, bisa ya. Oke, pedang only, pedang only. Harusnya nggak bisa dipapain lagi yang lain ya. Masalahnya harus dalam bentuk apa anjir? Penglihatan guanya harus yang seperti apa? Coba clue. The face of wooden frame has taken on a strange scene. The face of wooden frame ya kan, supaya bisa lihat gitu kan. Wow ininya yang bisa diputar, anjing bilang dong Ya ya ya ya ya, ya. Nah cakep Itu <tik> lambang yang udah dari kemarin tuh ada gitu ya An Ornate Ancient Degah. Harusnya sih ditaruh di tengah ya ngasih sih ini buat pedang Cakep Planetarium gitu ya, Bumi, Matahari, Mars. Waduh, sebentar, sebentar, sebentar. Ini bisa diputar-putar nggak nih? Bumi nggak bisa diliatin? Oh, oh bukan cowok, gua nggak tahu ini mau salah kan? Bukan, gua ngerti. Gua ngerti, Ck. harus masukin kode ke situ. Waduh, suara apa itu? Bukan ini juga. Wow, wow, wow, wow. mungkin ini. Ah, <laughs> wirman, <We're> Syamustafa Mustafa? <sighs> Oke, okay. berhasil. Bakal jadi apa ini? Mata Mata Ujat Biasanya emang, oh emang, ada lagi emang, ya lah gimana cok Sugi ini harus nungguin di bolanya, ngepas anjir, revolusinya nggak bisa diputer ya. Wah harus nungguin pas dong, ya nggak sih? Atau gue yang salah coba, bentar. Ini nggak bisa diem dulu apa anjing. Ada strange scene is back on the frame again, time to use my IPS, iya udah sih, udah pake sih. Masalahnya ini, ini muternya kayak anjing gitu loh. Gue aja nggak tau bentuk aja jadi kayak gimana. Bentar ya pelan-pelan pelan-pelan coba yuk. Coba mungkin bisa sih. Ada clue lagi. Ada spatter online up but duit while the planets are moving. Iya, gimana caranya supaya berhenti ini planet anjing? Oh, mungkin yang ini dulu ya, kasih kode ini dulu. Oke, okay. baru mungkin nanti mau berhenti anjing. Berhenti nggak deh? Akhirnya berhenti, bangsat. bener juga kan apa yang gue bilang? Apa ini bisa diputar? Tidak bisa diputar? Cakep. A large gold amulet. Yang bisa buat ditaruh amulet mungkin ini doang. ya. Oke. Okay. Yang planetnya cuma dipake buat gituan doang. Ini pasti ada sesuatu nih, yakin lah. Ini bukan sembarang putar, gue yakin. Tapi ya apa? Hmm. Nah, nih jadi seperti itu. Oke, ini gue harus putar lagi dulu. <laughs> Oke, ternyata begitu. Jadi yang bagian sini juga nanti keputar gitu ya. Oke, oh ini kode, cok. Ini kode ya, ya, ya, ya. Ini kode buat ini. Satu bagian atas, bisa gak sih gue tahan dulu gitu? Oke okay. Terus uh, Oke, okay. aduh ini ganggu banget tapi Satu tengah, jadi sini Bentar ya, gue takut lupa gitu Aduh mana lagi tadi Ini kali ya Lupa gua Dua bawah Satu tengah Dua bawah Satu atas Oke udah kelar semua Satu lagi Ini sih harusnya Aduh gak kelihatan Oke dua Sini Berhasil Ini Energy source, harnessing the null element. What the fuck is this? Ini, ini gua harus pencet dulu. Ini lambang null element yang tadi dari kemarin, ya. Wah, ini ada muncul sesuatu pasti di sini. Sudah kuduga, sudah kuduga <tuh> Ini belum ada apa-apaan ya Cuma ini kayak, kayak bisa diputer gitu nggak sih? Aduh, aduh, aduh, aduh, Masuk kita ke dalam Sumpah lo kita pindah dong Masuk ke dalam, anjir Sudah aku duga. Sudah aku duga. Aduh, akhirnya kita ke dunia lain dan terbuka. Ini ini apaan lagi? Wah, pasti ditaruh. Nah, nih. Tercomplete pleasing progress but do you really think you have proven yourself yet? Wah kita udah nggak tahu tuh kemana itu. Eh sebentar ya, karena videonya sudah 13 menit ya, jadi kita akan lanjutkan di episode berikutnya, episode final the room satu. Kita akan lihat apakah yang akan terjadi nanti ya di akhir dari game ini oke okay? kalau gitu gue cabut dulu terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe gue Wirman Keep Running Headbanging cabut dulu Xcam Forever jangan lupa beli eskalam semua official karena barang-barang terbarunya lagi keren banget oke okay? bye bye